Mari kita mulai video ini dengan satu pertanyaan: mengapa bahasa Jepang dan bahasa Korea mirip seperti yang sudah banyak teman-teman YouTuber kita bahas? Apa alasan dari kemiripan ini? Salah satu alasannya adalah bahwa kan-go di bahasa Jepang dan hanjaou di bahasa Korea memiliki akar bahasa yang sama. Dalam bahasa Jepang, sekitar 50% kosa katanya adalah kan-go dan dalam bahasa Korea juga seperti itu. Sekitar 60% dari kosa dalam bahasa Korea adalah hanjaou. Jadi tidak heran bahasa Jepang dan bahasa Korea itu mirip. Pada video kali ini kita fokus pada bahasa Jepang. Jadi ada tiga kelompok kosakata dalam bahasa Jepang berdasarkan asal bahasanya, yaitu wago, kango, dan gaigogo. Mari kita mulai dari membahas tentang wago. Oke, okay. wago wago dalam bahasa Inggris bisa disebut uh, bisa diterjemahkan sebagai native Japanese vocabulary. Wa berarti Jepang dan go berarti kata. Ya, wago bisa juga disebut sebagai Yamato Kotoba. Yamato seperti yang ya mungkin sebagian dari teman sudah tahu, Yamato itu adalah nama lama dari Jepang, dan Kotoba berarti uh, kata. Oke, okay, sesuai namanya, wago adalah kosakata dalam bahasa Jepang yang berasal dari dalam Jepang sendiri. Dalam artian lain, uh, bukan serapan dari bahasa lain. Ya, jadi wago itu datang dari Jep uh, dalam Jepang sendiri, dan bukan serapan dari bahasa lain. Contoh dari wago adalah kosakata kata umum, misalnya mizu, air, kemudian sora, langit, dan yama, gunung. Kemudian kebaikan kata kerja juga adalah wago, misalnya tabedu, makan, kau, beli, dan yomu, baca. Lalu kata-kata sifat yang berakhiran i, misalnya awi bidu, wakai, muda, dan atarasi, badu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kango. Kan berarti Cina, ya kan itu adalah suku atau etnis Han yang merupakan uh, etnis mayoritas di Cina dan go seperti yang uh, telah kita bahas tadi adalah kata. Jadi kango adalah kosakata yang diserap dari bahasa Cina atau uh, yang dibuat dari elemen-elemen yang diambil dari bahasa Cina. Contoh dari kango adalah Nihon, ya nama Jepang itu sendiri dalam bahasa Jepang adalah Nihon atau Nippon, itu adalah sebuah kan Kemudian istilah-istilah formal dan akademik Juga pada umumnya adalah kan Misalnya Sugaku, Matematika Kemudian Kokuseki, Kebangsaan Dan Teno, Kaisar Lalu angka kebaikan angka yang digunakan dalam bahasa Jepang adalah Kan-go, Berdari Ichi, Nisan, Shigo, Roku, Shichi, hachi, Kyu, Sampai Ju Dalam bahasa Korea, seperti yang kita singgung tadi Konsep yang sepadan dengan kan go adalah han-cha-o, han adalah Cina, etnisan itu tadi, kemudian cha adalah tulisan, dan o adalah kata, go kau dalam bahasa Jepang. Jadi han cha adalah Sino-Korean Vocabulary, kosakata yang diserap dari bahasa Cina atau dibuat dengan elemen-elemen yang diambil dari bahasa Cina. Kata-kata yang hidup dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea umumnya memiliki karakter Cina yang sama, disebut kanji dalam bahasa Jepang, dan hanja dalam bahasa Korea. Jadi karakter cinanya sama, dan cara bacanya yang sedikit berbeda. Misalnya, untuk Jepang, karakter cina dari nama Jepang adalah, yang pertama itu adalah matahari, kemudian yang kedua adalah akar. Jadi Jepang adalah negeri tempat matahari berasal. Dalam bahasa Jepang, karakter cina ini dibaca nihon, dan dalam bahasa Korea, karakter Cina ini dibaca ilbon. Kemudian orang tua. Karakter Cina yang pertama itu berarti ayah dan yang kedua berarti ibu. Jika digabungkan akan menjadi orang tua. Dalam bahasa Jepang karakter ini dibaca fubo dan dalam bahasa Korea dibaca pumo. Lalu contoh lainnya adalah syukur atau rasa terima kasih dibentuk dari karakter Cina untuk perasaan dan yang kata yang kedua adalah terima kasih. Dalam bahasa Jepang dibaca kansha. Ini bisa digunakan sebagai kata kerja dengan menambahkan suru di belakang menjadi kansha suru. Sedangkan dalam bahasa Korea dibaca gamsa. Jika ditambahkan hamnida akan menjadi gamsa hamnida. Terima kasih. Ekspresi yang digunakan untuk mengucapkan asal terima kasih kepada orang lain. Ya di Nusantara, terutama di komunitas peranakan tionghoa kita juga punyakan ekspresi kamsha yang juga berarti terima kasih. Ya semua kata ini berasal dari akar yang sama yaitu bahasa Cina. Ganshi. ya Ganshi, -nya. Dan kelompok kosa-kata ketiga dalam bahasa Jepang adalah Gai Raigo. Ya jika sebuah kata serapan datang dari bahasa lain selain bahasa Cina, kata itu termasuk Gai Raigo. Gai itu luar dan Rai itu datang. Jadi Gai Raigo adalah kata-kata yang datang dari luar. Gai Raigo ini mencakup kata-kata serapan dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagainya. Serapan bahasa Cina modern sebenarnya juga masuk gai raigo. Ya, sarapan bahasa Cina modern ini juga gai raigo sebenarnya. Kalau bahasa Cina itu bahasa yang lebih lama, sampai bahasa Cina lama, sekitar abad-abad, sebelum Masehi sampai misalnya abad 17, Ma 17 Masehi, yaitu baru masuk kan yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, berikut adalah beberapa contoh gaya raigo, misalnya komputer bisa teman-teman tebak, Kata ini disebabkan dari bahasa Inggris, computer. Lalu, arubaito, berasal dari bahasa Jerman, uh, arbeit, yang berarti pekerjaan paruh waktu. Kemudian ada juga tabako, yang berasal dari bahasa Portugis, tabako, yang berarti tembakau. Dalam bahasa Jepang, tabako juga bisa menuju pada rokok. Ya, Kemudian, poposikan go, wago, dan gairaigo. Persentasenya bisa berbeda-beda ya, tergantung referensi yang kita baca. Kita bisa lihat di kamus, bisa juga baca uh, hasil riset dalam jurnal akademik, dan sebagainya. Ya kalau menurut uh, sumber ini, Japanese National Language Research Institute, purpose adalah 36,7% wago, kemudian 46,5% kan dan 9,8% gayra go, kemudian ada juga 6% kosa kata campuran, ya, campuran dari ketiga ini. Ya ini hasil riset yang dilakukan pada tahun 1964 ya, jadi sudah cukup lama. Riset ini dilakukan dengan menganalisis konten 90 majalah yang dipublikasikan di Jepang. Kalau riset serupa diadakan pada tahun 2021 ini, saya pikir rasionya akan sedikit berubah, ya saya rasa persentase untuk Gai Raigo akan sedikit naik. Lalu konvensi cara menulis Wago, Kango, dan Gai Raigo, Uh, ini adalah tugas sekolah saya di kelas Japanese Intensive One yang diampu oleh Takao Tomono Sensei. Kalau teman-teman kuliah di Keo dan mau ambil kelas bahasa Jepang, saya rekomendasikan kelasnya Tomono Sensei. Kelasnya asik dan Tomono Sensei itu Sensei yang baik banget. Oke, okay, jadi menurut konvensi yang berlaku saat ini, Wago ditulis dengan kanji plus uh, jika dibutuhkan Okurigana. Okurigana adalah Hiragana yang mengikuti sebuah kanji dan menentukan bagaimana hmm, kanji itu dibaca. Lalu kango ditulis dengan kanji, dan gairaigo ditulis dengan kata Di sini saya memberikan contoh kebahagiaan. Wago untuk kebahagiaan adalah c Ada kanji untuk bahagia plus okurigana se. Lalu kango untuk kebahagiaan adalah kofuku. Kedua karakter ini, ko dan fuku, dua-duanya adalah kanji. Dan bisa kita lihat juga bahwa kanji untuk ko dan kanji untuk c yang kita bahas sebelumnya itu sama. Dan kemudian untuk gaya raigo, kita punya happy, yang diserap dari bahasa Inggris, happy. Ya, happy ditulis dengan kata kana. Terkadang kita akan menemukan pengecualian dari konvensi ini. Misalnya, karena kadang, kadang sebuah kan -go ditulis dengan hidagana, jika versi kanjinya menggunakan sebuah kanji yang tidak umum diketahui oleh masyarakat Jepang. Ya, jadi agak bisa dibaca, kan -go ini ditulis dengan hidagana saja. Baik, kita sudah mengenal apa itu wago, kango dan gairaigo. Lalu sebagai pelajar bahasa Jepang, kita sebaiknya fokus mempelajari yang mana? Hal ini tergantung dari level kita saat ini. Di level pemula biasanya kita akan banyak mempelajari kosakata wago dan semakin tinggi level kita, kita akan semakin banyak mempelajari kango. Misalnya untuk membaca koran atau artikel akademik, kita perlu memiliki kosakata kango yang luas. Kalau gaya Kaigo sepertinya saya rasa kita tidak ada masalah ya karena kebaikan gaigo dalam bahasa Jepang itu mirip bahasa Inggris. Saya juga dulu pernah meriset poposi wago dan kango dalam bahan bacaan untuk anak TK, SD, SMP, SMA dan kuliah. Ini ada tugas saya untuk kelas Japanese Linguistics in Sociocultural Context yang diampu oleh Ikuko Okugawa Sensei. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk kuliah atau ikut exchange di Keo saya rekomendasikan tempat teman untuk mengambil kelas ini. Ya, jadi menurut hasil analisis saya, di tingkat TK, kosa kata yang uh, digunakan banyak berasal dari WAGO. Dan semakin tingkatnya naik, SD kemudian SMP, kemudian SMA, dan kuliah, semakin banyak kanggo yang digunakan dan proporsi WAGO akan menurun. Ya, riset saya ini belum selesai ya, masih sebatas tugas kuliah. Namun jika riset ini dilanjutkan, ya hipotesis saya adalah pola yang ada memang konsisten begitu. Semakin tinggi tingkat akademiknya, semakin banyak kan -go yang perlu dipelajari. Semakin tinggi rasio untuk kan -go. Ya, jadi kalau kita masih di level pemula di bahasa Jepang, ada baiknya kita lebih fokus pada mempelajari wago, karena lebih mudah. Biasanya sebuah wago bisa dipelajari hanya dengan menghafal satu kanji, dan sisanya kita bisa menggunakan hiragana, okurigana yang kita bahas tadi. Dan kalau level kita sudah lebih tinggi, kita perlu... Mampu banyak kosakata kata kango kita. Hai, minasan. Itu dia video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata!